Wey, mantap sekali, tab 25. Woi, mantap. Nice, Open yang terjadi. Nice, dapat. me you got a friend in me yo what's up my bro apa kabar semuanya jadi kali ini mau bro kita kedatangan kedatangin legendari terbaru ya Wow type 25 ya type 25 ini udah ngeluarin oke okay, kita tonton dulu oh udah selesai keren karakternya Wih, type 25 ini udah ngeluarin sekitar 3 legendari ya ma bro ya ya warna merah pertama Terus yang kedua tuh yang bodinya agak tuh mabru ya Kayak ada mesin-mesinnya Yang ketiga tuh yang warna biru mabru Ungu lah ya Nah sekarang kita lihat seperti biasa error satu sepertinya Air uh, itu setnya tuh bagus <tuk> ya. Harusnya bagus banget ya. Tapi yang bikin jelek ada temboknya kiri kanannya Itu agak <tuk> ojek Ya oke okay. uh karakternya mabru uh. Ini keren lo karakternya tengkorak gini mah bro. Uh, pulang doang men. The diet ya. Cordet ya. Satisfying sekali skin ya. Wih, halistik Nice banget sih. Antelope, Antelope wajah udah legend tapi ini bagus. Untuk kalian yang gak punya legend itu bagus sih. Skin yang karakter-karak. Mainnya bikin emote-nya Hmm. Uh. Itu tepat di bagian kubu. Uh, uh, uh. <tuh> kuat kali ya, -E. Wah, super manusia, super! Uh, kamu nanya kenapa dia super sekali? Ngobrolnya kenapa? dia pakai jimat. <laughs> oke, okay, mabar ya. Langsung aja di kita gacha ya. Sebelum gacha langkah baik kita berdoa kayak sama-sama, Bro. Seperti biasa nih, kalian nggak boleh komplain, Oca. Sebelum gacha berdoa nih. Ini menurut Oca enggak gacha sih karena fix dapet ya. di 10 kali CP terakhir itu dapat. nggak kayak game sebelah, Bro, oke. Okay, yuk, langsung aja. A few moments later. Let's go for CP. Sudah dapet emote. <laughs> Tepat di paru-paru tuh. Uh, jantung! Uh, uh, uh, uh. Sampai bawah Bawah yang tengah-tengah itu lah. Dekat Itu <laughs> Mungkin baru kerasa Yuk langsung mau beri ya Kita gas Ini mobil CP Ini, ini, ini Arterinya nggak bisa diem Oke okay. Ancelop Nah pesirinya nggak oke. jadi Ini pasti bisa dapat skin legendary. Ya kan? nah, super magic. Ngecum arteri doang yang bisa uh, mengeluarkan magic ya. Ini emote mah bukan arteri aja ya. Ucapin karakter apapun juga bisa begitu ya. Tapi cocok ya, ini kan skeleton ya Orangnya ini tulang doang ya Kalau dipanah, nggak mempan men ya. Karena dia, wah, tidak punya jantung <tuh> Ya, kalian apakah kalian melihat jantungnya? Ah, entahlah lah mabur ya Tapi ditembak nanti mati Nah, itu, aneh Woo, Lihat mabur, menurut kalian gimana nih karakternya ya? Sudah mengerikan belum? Sudah belum? Yuk, let's go! kita langsung saja oce mau ke training mode dulu bro oce pengen bandingin ini tiga skin legendary ya eh maksudnya kan sebelumnya 3, nah sekarang tuh jadi empat ma kita bandingin 4 skin legendary dari type 25 lima ini bro ya let's go yuk oce sudah di training mode bro uh erron bagus ini ya tembok kanan kirinya itu tidak terlalu besar, ma Jadi ya menurut saya oke sih. Kita inflekt. nice. Hmm. Uh, suaranya mantap sekali, bro. Mantap ya. Waduh. Di sini. f dua puluh lima. Apakah kamu akan meta lagi di season ini? Sepertinya belum ya Tapi kayaknya uh, Type 25 Season lalu apa ya di Apa season ini juga sebenarnya mirip mah bro ya Iron side-nya sama uh, Type 25 yang bloodline ini. Uh, type 25 dari pertama Ini yang Ocha pake Iron setnya nya Tapi ya Ini terlalu besar Menurut Ocha Itu yang paling jelek nih Bloody Ini yang paling jelek Nah kalau kita beningin namanya ini Nah ini mantep ini Aku suka nih aura setnya begini bro. Ya. Nice. Dan suaranya wow banget sih. Tapi kalau misalnya buat nge, -nge, nge kill ini tuh meledak-ledak mau Bro. Meledak, meledak. Nah, mana ya? Ah, ini Horseman. Wow, ini juga aja suka bro. Ini sempat jadi skill favorit Type 25 Oca. Oca pakai di turnamen ya pada saat jaya-jayanya type 25. Oh. Uh, tapi ya, table 5 baru ini not bad juga, bro. Tuh, ya. Gak terlalu nutupin seperti yang merah awal. Tapi tetap sih menurut Oca. Ini nih, nih tembok kanan kiri nih, kalau bisa dilangin aja, ya. Ya, ya. Jadi urutan Oca, bro ya. Kalau jujur-jujuran, yang pertama adalah tetapi ini type 25 horseman pig terus yang kedua magnetic ketiga health horse ya dan yang terakhir beladinya ini ya, bro ya jadi sorry sorry aja nih walaupun dia baru ya nilai aja tetap menjadi urutan yang ketiga tapi nggak paling bawah mah masih worth it untuk digacha ya jadi silakan aja kalau kalian mau gacha mah bro ya jules gue kita langsung main keren mah bro lihatlah ini Uh. Go. Ini tetap anggur ya. Ini urutannya ketiga loh ya dari semua type 25 Woca. tapi <laughs> nah, betul. Kita harus mereview sebaik-baiknya. Oke, okay. cuma ngeras lah. Coba deh dulu. Bismillah nggak mati. Jangan mati, jangan mati. Mati di dalam. <laughs> Woi, mantap sekali type 25. Weh, mantap, sulit mah, bro jadi bokong sama orang-orang. Hah, -orang. di Sulit. Hai, hai, hai, Bro. Kenapa temen lu coba dicupu-cupu ya? Nice, Aku juga bikin comeback lah ini Ya Masa peluruhnya tuh dikit banget loh Setiap 25 Kali ngerasa gak sih? Nice udah bikin comeback mah bro Meliru-meliru Halo? Halo? Kita coba ya, hai hai. Nah, mati. Hai, hai, hai. mati hai. Hai, hai. Hai, hilang, Hai, dibunuh ya, hai. Hai, dia Hai, mah bro, hai. Hai, Mantap sekali, cuy. Mana lagi musuhnya? Kita comeback nih. Ya. Kean salah, Bro. Wey! Waduh, maaf, Bro. Dari mid ya. Maafin ojek nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, anjay. Ini musuh jago-jago banget dan main malam-malam gini. Ya, nice. Yang gagal mempertahankan merah. Ya, tadi nice, bro. Nice, mati. <tuk> Mana musuhnya? <tuk> nice, woo. Baca bergaya seperti player support, men Manung lagi. Hai, <SILENCIO> hai, ke atas di yang bisa naik hai, hai, hai, hai, bisa naik hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lucu dah putih yang langsung meledak-ledak gitu nice nice ini lagi dia kita akan keluarkan predator missile keluar ya. Nah lagi musuhnya muncul lah kamunya pecap habis abis nih ma bro 18, ya, sedikit lagi habis nih, ya, nggak kena-kena. Cuy, back to my shotgun. Ya, ada yang mau ngincer temen Ocha, emang. Kayaknya udah udah udah feeling-feeling banget -feeling menang dan wow, ada yang pakai HF, cuy. Aku sih nggak ngerti sama bro sama temen Ocha ya? Kayaknya nggak diinjak tadi tuh. Mereka tuh ngincer ngekill. Ini orang mana, Indonesia? Filipin eh bukan ya sih jam-jam segini nice injak kue, injak alamak ayo muncul hmm sekarang tuh hmm mati Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. kalem bro, kalem bro. Kita udah mau menang nih, bro ya. Feeling good banget nih, buahnya. Kecamuk air strike deh. Keluarkan air strike. Uh, wow. dan Oja mau setup injak bro. Ah, kenapa yang mau nih? Aneh nih orang nih. Sebenarnya nggak ngerti sih, udah lah ya. ini ga ngerti bro, sama temen oca benaran deh ah ini mau kalah sama bro gua pada ngamuinjak, Ocha udah bela belain lo mau nginjak tadi bela belain lo aku mau nginjak dalamnya ada gua lain gimana mau nginjak coba nih oh. kayak gitu bisa nginjak emang aneh temen oca aneh nih report kawusin ya temen oca <tuh> aduh sabar uci sabar sabar awes itu orangnya sabar ya tapi banget tuh liat tuh mah bro nih yang lain nih nih nih contoh yang nggak benar nih nginjeknya 9 detik tuh tapi dia minusnya banyak banget nih matinya ini tuh gak bener mah bro ya nih biar kalian pada, pada sadar ya kalau misalnya kalian mati mulu minimal kalian ninjek Minimal kalian nginjek Keceweli kalian kecilnya banyak Keceweli kalian kecilnya banyak Ini 14 detik juga nih Aduh Satu menit Nah ini udah oke nih teman lu coba bawahnya nih Lebih banyak nginjeknya Oh 57 detik Sabar ya sabar Sabar Ya udah gak apa-apa lah Ikhlaskan Yuk Terminal nih Dapet Sandy mau bro Oca harus sabar, semoga tim Oca kali ini malah menguntungkan ya. Kalau bisa killnya lebih banyak dari Oca enggak apa-apa dah. Ampun deh. Di sini bisa nge-spam masih mau, Bro? Kali aja bisa ya, kan. Ya kan buat uh, sniper itu. Oh, enggak, lu yang nge-pick, Bro. sniper ini map sniper mabur kita harus santuy nah itu dia ampun mati ama sniper sekarang beraai oke sudah menang mabur satu round akan kita akan memenangkan match selanjutnya. ini temen oce sniper semua kayaknya deh kayaknya lo ya soalnya ocelet seperti itu mabur Ada ya. Takut ada takut ada treatment. Santai, santai, jangan ambil resiko. Nice. mas nice, dapat sakit sekali stopping powernya mah bro. Saya enggak tahu lah sih di mana. Plan aja kali ya. Misi bro gua mau ngeplan. Kayaknya dibunuh sih sama temen Ocha ya. Positif thinking aja. Karena Ocha menginginkan tim yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Woo! Skill berapa ya? Kayaknya skill 4 deh mah bro. Ya, yeah, skill 4 betul. Ini memang ada yang suka ngepus-ngepus langsung deh Oh sekarang enggak santai santai, Kita tungguin aja mah bro Soalnya oce belajar main sabar eh Sabar karena ini terminal sniper lawannya Bukan SMG bukan rival Kebanyakan para player sniper, namanya itu dia, cuy. Hmm, kita harus adu-adu sabar ya. Oce tuh ngajarin kalian kebanyakan mainnya barbar, barbar dan barbar, tanpa memikirkan kondisi. Plan lah, nah, plan aja. Mana mereka -man -man kepancing juga? Nice. Masih nggak tahu deh di ah, itu itu ya. mana. itu dia. Dia pakai cuy Harusnya cuma menang ya. Menangnya itu ih. Eh matanya. Nih mata temen kita. Ah salah nih. Ada yang salah. Positif tinggi aja mungkin fov uh, kalian tuh kameranya terlalu. Apa ya kecil mungkin ya, atau kalian main di HP Asia? Mana ya? Musia oh, pada dimana mana, bro? Di sini ada tuh, ada suara setembakan Apa apaan itu? Apa apaan itu? Ma bro, tuh udah. Mas mungkin oceh lagi emosi sekarang ya mainnya ya? Jadi ya begitu. nya padahal masuk ya? Atau mungkin type 25 memang? kalah sama krik ya sakitan krik menurutnya sih gitu sih masih kau coba ngerasukan hmm. udah uh. punya mati ma bro nggak apa-apa apa-apa musuh malam-malam memang berat berat ya Huh. buat coba si <tis> penggideon ma bro ya nah. si dia teman tidak melakukan hal konyol ya nggak apa-apa harusnya menang nih ya 4 lawan 2 ah menang nih yuk tinggal gara aja bre tim Oce satu tim pakai sniper nih terminal memang map sniper loh, loh, loh, loh. bahaya bahaya Awas ya, di frente Nice. Oke. Okay. Jadikan ini round terakhir mah, Bro. Karena Wacha sudah muak main ranked. Pengen bobo karena sudah jam 12 malam. cari review ini habis scrim mah, Bro, ya latihan. Karena ada turnamen internasional dikit lagi yang Wacha harus jalani. <tik> Rata kalau kayak ini Oh gila whole game hmm. harus gimana mah Bruni? Sudah mau menang nih padahal langsung mabru bro maafin uca ma maaf, ya ah berkesepuluh, Ayo, tapi teman oca menang nih, harusnya nih, ayo bro aku andalkan saja sniper sniper kalian ya karena oca sudah malas main nih hmm hmm kira-kira Maksudnya bakal menang ya menangnya ya. Nice, itu dia bro. Mantap ya. Uh. ya jadi ini attachment aturan semiotema bro silahkan dilihatnya di antara monolitik, standard barrel, light stock, which tactical dan stopper. Stopper lagi stopping power reload. Uh, thank you for the like. Tapi menurut Oceh mah bro sebelumnya nih, pas zaman zaman metanya udah lebih suka 42 round fast reload ya mah bro. Kenapa? Karena ini nambahin nah, kecepatan reload ya, sama kapasitasnya lebih banyak. Soalnya kalau pakai stopping power reload, kalian rip dikit udah sih harusnya kelar ya kalian. Selama kalian kill satu dan ada teman dari musuh satu lagi di sebelahnya mungkin kalian cuma bisa udah kill satu aja habis itu kalian dibunuh sama temen nih. Nah, suka kayak gitu tuh misalnya kalau pelurunya dikit. Iya, udah mau kayak gitu aja tuh video kali ini. Mabar, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabar ya. Terus kali kalau kalian mau beli akun sharenya, Masuk aja follow Instagram @kitajublin ya mabar bro. Untuk kalian yang bosan sama akun kalian atau kalian perlu skin baru ini ya, tapi dengan harga murah ya kan atau kalian follow Instagram @kitajublin titikin kalau kalian memerlukan bantuan push rank atau kalian butuh Push BP, tapi gak ada waktu. Atau kalian juga butuh grinding kayak biar bisa di ke ke aja atau metik kalian lah, bro. Ya, yaudah, see you, bro. Dadah semuanya, yaudah, dadah semuanya. See you next.